Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku Semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe Subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Saat ini kita mau bahas lagi Pak Muldoko ya. Ini Pak Muldoko Kita mau bahas Bahwa ternyata gerakan Pak Muldoko Ini adalah Untuk menghambat Pak Anis Maju Pilpres ya karena Pak Pak Muldoko mengajukan PK untuk Ganjal Anis? nah ini buktinya tadi ini ada di bawah ya yaitu PK ditandatangani 6 Oktober 2023 ya 3 ya jadi PK ditandatangani 6 Oktober 2023 Tiga hari setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan atau ABW. Dan ABW dapat tiket pertama parpol untuk maju sebagai calon presiden. Tapi PK Modoko tidak jadi diajukan. Karena saat ABW datang ke Partai Demokrat tanggal 7 Oktober 2022. Partai Demokrat belum secara resmi mengusung ABW atau Anis Baswedan. Nah, PK direvisi tanggal tanda tangannya jadi tanggal 2 Maret 2023. Tepat pada hari Partai Demokrat deklarasikan Anies Baswedan secara resmi dan Anies Baswedan kantoni 28% suara PT untuk maju sebagai calon presiden. Nah, tanggal 3 Maret 2023 PK Modoko resmi didaftarkan ke MA. Ah, ini dia kawan. Jadi kalau kita pelajari ini ya, jadi kalau kita pelajari ini surat Nah ini ya. Sebentar. Ah. Ya, sebelumnya ini kan tanggal 6 Oktober 2022. Ya, ini dia. Ya, pemberi kuasa Jenderal TNI Purnawiran Dr. H. Muldoko M.Si. Penerima kuasa Hasan Sarjana Hukum. Nah, ya pemberi kuasa ada dua, yaitu Jenderal TNI Purnawiran Dr. H. Muldoko M.Si. Kalau kita lihat jak, pertawalnya Jakarta 6 Oktober 2022. Kemudian dicorek lagi Jakarta 2 Maret 2023. Kemudian diajukan 3 Maret 2023. Nah, yang berkuasa selain pemodoko ada dokter hewan Joni Ale Marbun, ya, Penerima kuasa Hasan S.H. dan Said Sulaiman S.H. Nah ini artinya, kalau kita lihat tanggal-tanggalnya ini, yang saya seperti katakan tadi, ya, bahwa, ya, pemudok ini mengajukan PK untuk ganjal Anies, itu, ini, ini buktinya tadi, ya, sekali lagi, PK ditandatangani 6 Oktober 2022. Tiga hari setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan atau ABW. Dan ABW dapat tiket pertama partai politik untuk maju sebagai calon presiden. Ya kan? Nah, tapi PK Muldoko tidak jadi diajukan. Karena saat ABW datang ke Partai Demokrat itu tanggal 7 Oktober 2022. Partai Demokrat belum secara resmi mengusung ABW. Jadi PK itu yang 6 Oktober tidak belum jadi dikirim. Nah, kemudian PK tadi direvisi tanggal tanda tangannya menjadi tanggal 2 Maret 2023. Tepat pada hari di mana Partai Demokrat mendeklarasikan Anies Baswedan secara resmi yang akhirnya Anies Baswedan mengantungi 28% PT untuk maju sebagai capres nah, keesokannya tanggal 3 Maret 2023, PK Muldoko Resmi didaftarkan ke MA. jadi ini kawan ya, dalam rangka menjegal Pak Anies Baswedan kalau kita lihat ini maka itu saya ajak kepada sahabat korea Indonesia kita jangan diam kita sudah tahu semua bahwa elektabilitas Anies Ahyeh terus naik. Terus naik. Dukungan dari rakyat Indonesia semakin meningkat. Dan ini berusaha dihambat. Belum lagi di internal KPK. Yang diduga. ya Ada permainan terkait masalah. Uh, Panis Baswedan. Jadi berbagai cara dilakukan oleh. Orang-orang untuk menjaga Pak Anies Baswedan ini, kenapa? Karena kalau Pak Anies Baswedan jadi Presiden Republik Indonesia, maka kita meyakini bahwa Pak Anies akan menjalankan amanat konstitusi negara dengan sebaik-baiknya. Ya. Kesetaraan, kesejahteraan, dan kemakmuran itu hanya itu keinginan Pak Anies tidak ada yang lain. Nah, kita lihat sekarang kesetaraan tidak terjadi, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin banyak, semakin sengsara. Utang terus membengkak. Belum lagi masalah kereta cepat yang sekarang bermasalah anggarannya. Bahkan Cina meminta agar APBN ya uh, turun untuk menyelesaikan utang-piutang -utang masalah wow. kereta cepat jakarta Bandung, Ini semua kawan Ini adalah kekotiran-kekotiran mereka Jadi siapapun Pendukung Bapak Anies Baswedan Di seluruh Indonesia Kita jangan diam Kita memberikan duko, dukungan dan support Yang sebesar-besarnya Kepada Partai Demokrat Agar tidak dibegal ya. Oleh Pak Muldoko dan Kawan-kawannya karena jika itu dilakukan Pak Anies tidak bisa maju Menjadi calon presiden Republik Indonesia 2024 Karena akan kekurangan suara partai politik Dengan demikian ayo kawan jika pun kelak Pemurut Doko CS memaksakan dirinya Untuk tetap membegal ini Ya kelak siap-siap saja kita turun ke jalan, menuntut keadilan, menuntut tegaknya demokrasi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian kawan, saatnya kita bersama-sama mendukung capres-cawapres atau pemimpin Indonesia yang butuh perubahan, yaitu Anies Aceh. Salam perubahan untuk perbaikan. Mantap.